ada panjang ada lebar cukup katanya sayang kok enggak ada kabar Cakep. kalau ada lampu jangan cari lilin cukup kalau ada aku jangan cari yang lain Cakep. makan samyang, yang pakai kuaci Cakep. Cakep. dulu disayang sekarang dibenci Cakep. Minum kopi rasa jamu Cakep Dunia ini terasa sepi tanpa ada kamu Pak Jokowi kasih pantun dong pak Kasih paham pak Jalan-jalan ke rumah mbak ratu Tinggal sebentar membeli kartu Ya walaupun game kita ini gak ada pintu Pak ma tapi masih tetap lo nomor satu gak good namanya Terima kasih Anda lawan di bos. Lo takut tidur aja, coy. Lu kalau nggak mau nonton tidur aja. Ngapain nonton? Ijen sih ya. Musik musik taps tap tap tap kanan kiri kanan kanan kiri. Emang